Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gua buat balik, balik lagi Ngebahas video, video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gua pengen ngelanjutin buat ngebahas Penampakan hantu Meksiko yang paling menyeramkan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 5 So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya gua saranin kalian buat tonton dulu Linknya gua taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya So di video yang pertama ini, gue pengen ngebahas sebuah video yang viral banget belakangan ini ya. Video ini pertama kali diupload oleh seseorang bernama Diego. Jadi Doi itu cerita kalau Doi tinggal berdua bersama istrinya. Tapi beberapa waktu yang lalu Doi itu baru tahu kalau ternyata selama hidupnya Doi itu punya saudara yang udah meninggal bernama Maria. Saudara Diego ini meninggal ketika dia masih kecil banget. Dan pada saat itu Do itu sama sekali nggak dikasih tahu sama orang tuanya Beberapa waktu belakangan ini Tiba-tiba Do itu mendadak ngalamin banyak kejadian aneh Di rumahnya Maria, Maria. Hey, Awalnya Doi masuk ke kamar dan ngeliat istrinya sedang tidur di atas kasur. Tapi di sampingnya itu tiba-tiba ada sosok anak kecil yang bersembunyi di bawah selimut. Dan disitu juga kedengeran ya suara ketawa anak kecil di video yang tadi. Tapi pas selimut itu ditarik sama Diego, ternyata di dalamnya tuh kosong dan sama sekali gak ada orang guys. Padahal kakinya anak kecil yang tadi itu jelas banget kelihatan di video. So video ini langsung jadi viral Dan jadi perdebatan netizen Ada yang percaya kalau ini adalah video real Dan ada juga yang bilang kalau ini cuma video editan aja Anyway keanehan yang dialamin sama Diego ini Gak cuma sampai di situ aja guys Masih banyak banget kejadian aneh yang dialamin sama Diego Dan juga keluarganya Salah satunya yang dialamin sama keponakan Diego Yang beberapa waktu belakangan ini Baru aja nembeng tinggal di rumah Diego ini Doi bernama Emmy. Nah suatu malam Tiba-tiba Diego itu kebangun karena ngedengar ada suara orang bercanda di ruang tamu rumahnya. Karena perasaan Doi itu udah gak enak, akhirnya Doi keluar kamar langsung nyalain kamera dan berjalan ke ruang tamunya. Dan ini yang terekam. Amy. Amy. Amy... Amy... Keponakan Diego yang bernama Amy itu ternyata sedang mengalami fenomena sleepwalking. Yang awalnya Doi itu udah tidur di dalam kamar tidurnya. Tanpa Doi sadari, Doi berjalan dan duduk di tengah-tengah ruang tamu. Tapi yang paling creepy adalah ada sebuah tangan anak kecil yang keluar dari pintu lemari rak TV yang ada di belakang Amy. Dan tangan itu seolah memainkan rambut Emi atau menyisir guys. Gokil, ini creepy banget sih. Diego percaya kalau semua keanehan yang dialami doi di rumahnya, itu disebabkan oleh saudara kandungnya yang udah meninggal sejak dia kecil itu yang bernama Maria. Seolah si Maria ini pengen banget buat tinggal bareng sama keluarga Diego. Hitam. So, ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk menjaga areal parkir mobil dari sebuah kompleks residensial di Meksiko. Dan suatu malam, Do itu notice ngeliat ada sesuatu yang aneh banget di rekaman monitor CCTV. Perhatikan baik-baik. Oh, bang, 27, dan 17, dan 27, Ya, 27, dan 27, dan 27, dan 27, dan 27, dan 27, dan 27, dan 27, dan 27, dan like three or four he's oh. on top of the car yeah yeah top the kids or adults do you guys yeah yeah let make this clear at the top of the car so, right? Yeah. Yeah. Yeah. so clear right? yeah dancing what... yeah dancing it's shaking the shape side to side like this oh huh? like this mm -hmm. what is that? Mm -hmm. they're kids mm -hmm. Mm -hmm. That? Mm -hmm. they're on mm -hmm. this yeah. go look that mm -hmm. huh it's not like this, I seen a dunes before. It was smaller than him, and a little bit like chob, you know. Thick. Yeah, look at that. yeah. It's on the hood, though, right? Yeah, so the hood, the hood, and the windshield. You got one foot on the windshield. Yeah, you no, no, no, no, no. got up again. So weird. You got up again on the roof. Hold that friend of yours and look at the hood and the roof. See the footprints. No, hold your friend. You got babies. Got accident. Don't Yeah ada yang makhluk berwarna hitam yang terekam jelas naik yang bagian atap mobil yang Sosoknya yang ada yang jelas karena kejadian yang terjadi pas malam yang Dan juga minim yang Tapi kalian bisa yang ya gerakannya itu yang banget Jelas banget yang sosok berwarna hitam yang tadi itu bukan yang Hewan atau sejenisnya yang yang yang yang yang yang bahkan setelah video ini diupload ke internet petugas security itu pun masih nggak tahu sosok yang tadi itu sosok apaan? Apakah cuman glitch di kamera CCTV ini? Apa sosok yang tadi itu cuman serangga aja yang nempel di lensa? Tapi menurut gua kayaknya bukan deh. Soalnya kalau dilihat dari dimensi dan juga pergerakan objeknya sama sekali nggak mirip kayak debu atau serangga. Tapi beneran kayak real objek yang naik ke atap mobil itu. So kira-kira nih yang tadi itu sosok apaan? Periak Untuk yang kesekian kalinya, gua ngebahas video dari Go Santer Meksiko, Archivo Extinto Di video kali ini, mereka eksplor ke sebuah rumah kosong yang lokasinya ada di areal persawahan Mereka datang ke situ karena diminta sama viewersnya Akhirnya datanglah mereka ke situ Dan pas mereka baru mulai aja videonya Langsung banyak kejadian aneh yang terekam ¿Dónde estás? Uy, cabrón. Ah, ¡Oh, no mames. ¿Qué? ¿Lo grabaste? Sí. Mira, mira Mulai dari suara-suara aneh yang berkali-kali kedengaran di video itu, tapi kalau gue denger-dengerin suaranya itu creepy banget guys. Tim Archive tentu ini sama sekali gak tahu apakah suara itu berasal dari orang yang tinggal di situ yang mungkin gak suka sama kedatangan mereka dan coba buat musir dengan bikin suara-suara semacam itu. Atau mungkin yang tadi itu suara hewan, tapi hewan apa yang suaranya kayak begitu guys? Selain suara yang tadi, juga berkali-kali terjadi fenomena poltergeist yang terekam jelas di kamera mereka. Dan gak jarang bendanya itu bergerak cukup ekstrim menurut gue. Sampai video ini selesai dan tim Archive to pulang dan cabut dari lokasi rumah itu, mereka sama sekali gak berhasil buat nemuin sumber suara yang tadi. Dan banyak viewersnya yang minta mereka buat balik lagi ke rumah itu. Poltergeist. Oke, sekarang kita lanjutin ke sebuah video yang menurut gua super duper creepy. So ada sekelompok ghost hunter bernama Investigasho Show dan di salah satu videonya mereka diminta sama salah satu viewersnya buat datang ke rumahnya. Orang itu minta tolong karena banyak banget kejadian aneh yang doya alamin sejak saudara laki-lakinya itu meninggal karena overdosis narkoba. Cewek itu percaya kalau semasa hidupnya Saudara laki-lakinya itu mungkin pernah melakukan sebuah perjanjian dengan sesuatu yang bersifat paranormal. Makanya setelah kepergian saudara laki-lakinya itu, seolah sosok yang selama ini mengikutinya itu meneror saudara kandungnya ini. Datanglah tim Ghost Hunter ini buat explore dan menginvestigasi rumah viewersnya ini, dan tiba-tiba ada -tiba... opele que entendi, né? Sua tá fazendo manifestação aqui. O clima tá muito Não precisa chorar, fica calma, fica tranquilo, tá bom? Tá bem olha, vai ficar tudo bem. É, você falou que seu irmão morreu aqui nessa casa, né? tiraram a vida dele dentro de um banheiro. Tem como me mostrar onde foi esse banheiro? Fica aqui, né? Ei, já começou! Fusão mundial em Israel. Você vai faz. Você calma, você calma. Deus me ajude, pai! Calma, calma. Deus, cara. Respira fundo, respira fundo, respira fundo. calma Ó, ele só quer assustar, entendeu? Só quer te, te deixar desequilibrado, entendeu? Quer fazer com que a gente fique assustado, entendeu? Nervoso. Respira fundo, fica calmo, entendeu? Pensa em Deus, pensa em coisas boas. Tá bom? Tá bom? Respira fundo. Isso, calma. Viu? Ele só quer tentar assustar a gente. É só um, mais um desequilibrado, só isso. Tá certo? Você tem condições de continuar? é tem. Porque é importante. Tem, não tem? Pronto. É, me mostra como foi que o seu irmão faleceu. Calma, calma. Calma, calma. Pera. Calma, fica calma O espelho quebrou sozinho Meu Deus Vai, ah, filme aí Me espelho, me espelho, espelho É meio. isso, gente Meu Deus bem respira, É uma cadeira. Respira, respira. Ó, vai ficar tudo bem, tá? Pensa em coisas boas, coisas positivas, né? Foca em Deus, olha, olha, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, né? Pensa em coisas boas, tá bom? Central Vai, senta aqui, ó. Vem. Banyak banget kejadian poltergeist yang terekam di video yang tadi, mulai dari piring yang jatuh, cermin pecah dengan sendirinya, Sampai ada sebuah tangan yang keluar dari balik hordeng Yang seolah coba buat menjangkau cewek ini Tapi pas dibuka di balik hordeng itu ternyata sama sekali gak ada orang guys Dan penyelidikan mereka terus berlanjut Mereka coba buat masang lilin di atas meja di mana meja itu dulunya pernah dipakai Untuk meletakkan tubuh dari saudara laki-laki cewek ini Yang tewas sebelum dikuburkan Salah satu anggota dari tim ghost hunter ini juga sempat menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan Tiduran di atas meja itu Untuk menjadi penghubung Komunikasi antara mereka dengan sosok Saudara kandung dari cewek ini yang udah meninggal Dan ini yang terjadi Perhatikan baik-baik <tik> Vai Paulo, fica à vontade Se concentra Tenta pegar no pescoço do Paulo Meu Deus do céu Aqui. Aí ó Piaça Você não vai assustar a gente, entendeu? Deus é poderoso. Deus é maior que você. Você não, maior que Deus, você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Deus é muito maior que você. Você não vai assustar a gente. Você não vai assustar a gente. Está querendo desafiá-lo, Acho que ele pensa que a gente quer bater de frente com ele. Tu me trementou dinho, cara. Olha isso, ó. filma isso, câmera. Tu me trementou dinho. Olha isso, que susto leve. So, video yang barusan itu menurut gue super duper creepy ya. Udah gak usah gua jelasin lagi, cuman pertanyaan gua kira-kira nih menurut kalian video yang tadi itu real or fake? Comment di bawah. Video yang terakhir ini berasal dari seseorang yang baru aja pindah ke sebuah apartemen di Meksiko. Doi dan temennya itu nemu sebuah apartemen besar yang disewakan dengan harga yang miring. Makanya mereka itu tertarik banget buat nyewa tempat itu. Beberapa hari awal mereka tinggal di situ sama sekali gak ada kejadian yang aneh. Semua aman-aman aja. Tapi pas udah jalan seminggu, mereka mulai dengar suara-suara yang kalau diperhatiin baik-baik, kayaknya sumber suaranya itu dekat banget. Mungkin ada di dalam apartemen yang mereka tinggalin. Nah suatu malam, Pas suara itu muncul lagi, mereka putusin buat nggak tidur dan eksplor di dalam apartemen itu buat nyari sumber suara yang selama ini bikin mereka penasaran. Dan ini yang mereka temukan. Ya fue una rata, ¿eh, Ay, la concha. Ada sebuah kepala yang muncul dari balik tembok dan mengintip ke arah mereka. Otomatis, mereka berdua kaget sama penampakan yang tadi karena mereka sama sekali nggak tahu itu siapa atau itu apa. Mereka yakin banget kalau mereka cuma tinggal berdua di dalam apartemen itu dan sama sekali nggak ada orang lain. Dan meskipun pencahayaannya itu gelap banget, kelihatan cukup jelas ya sosok yang tadi. Dan kalau diperhatiin baik-baik, matanya itu bercahaya, guys, dan jelas-jelas yang tadi itu bukan orang ya.